serta klik tombol notifikasinya para sahabat, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Let's tentunya Baiklah persahabat Leslaw dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada sebuah kabar yang tentunya membuat kita semakin bangga kepada seorang Rizky Bialan Tentu Kakak Bilar angkat um, bicara pesawat semalam nunggu um, sebuah postingan di g pribadi milik di miliknya. Postingan foto tentunya ketika acara persyarat pernikahan, dedek dan Kakak Bilar, karena kalimat caption yang dituliskan ini pesan banget untuk semua netizen, pasal ya? Kakak Bilar mengatakan Jangan remehin istri saya. Dia jauh lebih kuat dari apa yang kalian pikirkan. Dan ketimbang mikirin omongan orang di luar sana, dia lebih cerdas karena saat ini dia lebih memilih fokus mikirin keluarga, terutama buah hati kami. Karena prinsip kami, biarlah orang berkata apa yang penting Tuhan yang lebih mengetahui atas apa yang sudah kami berbuat, dan Tuhanlah sebaik-baiknya hakim, Hujatan, cacian, fitnahan. I don't give a fuck Masih banyak mimpi-mimpi yang berusaha Kami rajut Dan wujudkan ketimbang harus Memikirkan akan hal itu Toh Tuhan gak tidur Semakin kami direndahkan Semakin danaikan derajat Dan ditambah pula keberkahan dalam hidup kami Dan yang terpenting Sampai detik ini Kami tidak pernah merugikan orang lain Bitch, salam dari si utun kami Masya Allah banyak persahabat Ya akhirnya Kakak Bilar angkat bicara dan sebuah kalimat pesan penting yang membela tentunya istri tercintanya Karena istri tercinta dari kakak Bilar adalah wanita yang hebat, wanita yang kuat Dalam postingan tersebut juga di-repost kembali oleh akun Instagram Lesti Bilar Galeri Underscore Kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Masya Allah kalian tenang saja Kami insya Allah selalu ada untuk kalian menjadi garda terdepan Buat kalian semangat bersahabat ya Mudah-mudahan tetap kompak dan solid sebagai fans sejati dari Lesnar Yang selalu mensupport, yang selalu mendukung, yang selalu membela idelah kesayangan kita dari postingan tersebut banyak sekali komentar yang sangat positif, tanggapan dan tentunya pujian yang diberikan dari para fans. Yang ini dari akun Dwi 92 mengatakan Masya Allah, Boleh dong selalu versi yang lainnya, kalau komen jangan sedih-sedih, kalau lagi sedih jangan dituangkan ke komen. Dikip aja sendiri, kalau di rumah sendiri aja sedih-sedihan mulu, lalu dimana mau cari happy, sahabat ya. Yuk kita tetap kompak dan selalu, selalu mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga Lesti dan pilar. Selanjutnya para yang kita lihat juga di sini ada komentar yang diberikan dari akun StepTV Blog jauh buat anak-anak baik yang namanya selalu dibawa-bawa demi kepentingan orang lain Dan berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun Air Unscoring Irzah Darmawan Masya Allah, Utun, Papa Bi, dan Onti sangat-sangat tahu Bunda Les Wonder Woman, Masya Allah banget ya. Memang Lesti adalah wanita yang sangat kuat, yang sangat tangguh, dan selalu menyabar orangnya yang ya. Makin bangga dan semakin bahagia mengenakan Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya para sahabat, kita lihat juga nih, ada sebuah unggahan ini adalah spoiler untuk C.A.L.H. Hari Minggu ya, untuk besok nih Masya Allah, luar biasa Makin gak sabar nih Pak Sahabat ya untuk menantikan sinetron CHL nih Mudah-mudahan tentunya selalu panjang untuk episodenya para sahabat ya Apalagi dikabarkan bahwa CHL kali ini bakal tayang 8 episode 1 bulan ya Masya Allah, mudah-mudahan selalu berkembang Dan selalu memberikan karya-karya terbaik untuk kita semua para Fans dan postingan ini persahabat ya Tentu mamah Gigi bertanya kepada Dede Alasti Apakah tentunya sudah terlihat jenis kelamin untuk baby-nya Masya Allah banget ya Dede menjawab sudah terlihat Tapi belum di ya masih rahasia nih Masya Allah Baby utuh mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu bahagia Amin Dan berikutnya juga persahabat ya Kita lihat aja nih ada sebuah unggahan spesial juga yang kita dapatkan Diunggah oleh akun Instagram Leslar Indonesia 2020 nih Persahabat ada kalimat, ada info juga yang kita dapatkan Dan kena batunya kan Selama 13 tersangka netizen Budiman sudah dibui Masih lo anggap leluconka Awas batunya belum nipu kepala Katanya tuh persahabat ya Dan ternyata ini kita dapat info bahwa Ada 13 tersangka yang sudah dibui persahabat ya Netizen yang selalu nyinyir Yang selalu syirik terhadap Tentunya rumah tangga deddy OST dan kakak Bilar Dan mudah-mudahan saja persahabatnya jerah Dan kita sebagai fans sejati hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk idola kita Dan selanjutnya ada sebuah unggahan percakapan pesan yang luar biasa Membuat kita ketawa bahagia persahabatnya dari Bang Dery dan kakak Bilar Kakak Bilar ini uh, tentunya mengusahkan pesan dengan berbahasa Inggris ya, duh kata Bang Derry si bule lulusan Amerika nih katanya tuh Masya Allah banget ya, <guluh> luar biasa Dan yang kocaknya, kakak Bilar tentunya masukkan sebuah kalimat Pakai bahasa Inggris dan diartikannya sendiri ya Duh, kuyuk banget persoabat ya, babi, papa Bilar nih luar biasa Mudah-mudahan selalu bahagia, selalu sehat dan selalu banyak Orang mendoakan untuk Tentunya rumah tangganya Mudah-mudahan selalu kompak dan selalu sebagai fans Sejati Leslar Dan selanjutnya juga persahabat Makin gak sabar juga kita menampikan Leslar belak-belakan di dosier ya Tinggal tentunya dua hari lagi Hari Senin Mudah-mudahan saja persahabat ya Ada kejutan Apalagi di Dek dan Kakak Bilar Ini akan menjawab semua kontroversi Luar biasa Mudah-mudahan selalu dilancarkan Untuk idola kesayangan kita ini resmi persahabat yang langsung diinfokan oleh Ibu Harsiwi di akun Instagram pribadi miliknya Bahwa Leslar akan belak-belakan di Indosiar hari Senin tanggal 4 Oktober live jam 20.30 waktu Indonesia Barat